serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan informasi bahagia tentunya terbaru dan kabar-kabar baik seputar hidalaki sayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini para ya, persahabat kita ke kabar trending dulu nih persahabat ya perhatikan yang diunggah oleh akun Leslar Anskersik menginfokan sebuah kabar trending untuk single terbaru dari Dede Olesi Kejora dengan judul Tera Trending Overall dan Music Yang pertama, tentunya di Indonesia sudah trending 2 persahabat ya dan untuk Singapura, itu trending 7, Hong Kong trending 14, Taiwan trending 19 Unit Amerit Arab persahabat ya 21, dan Malaysia trending 29 Wow, trending di enam negara untuk single terbaru Dede elasti dengan judul Lentera ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan bersahabatnya yang mudah-mudahan kekompakan kita itu semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora maupun kakak Rizky Bilar. Di postingan ini pun tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, ini luar biasa banget persahabatnya perhatikan. Seriusan, kalian masih gak pede sama kemampuan kalian? Gila lah, kalian tuh udah keren. Jangan karena video belum pucuk, malah jadi drop? Hei hey hei, hey, perjuangan kita baru seujung kuku Keluarin dong kemampuan terbaik kalian Gilalah yang gini dibilang lambat naik Ih parah parah parah katanya tuh Sudah pada pesimis sebelum berjuang ini mah Ih gak best lagi ah katanya tuh ya <guruh> Ayo semangat dong yakin sama diri sendiri kalau kita mampu Tapi ingat, barengin juga dengan rasa syukur Kita sudah nongki di top 3 aja masya Allah rezeki yang luar biasa loh itu masa kalian gak happy sih streamingnya dinikmatin, jangan dibikin panik dan stres ya, plan pelan-pelan aja yang penting stabil dan lama nongki di jalan video per trendingan kalian udah keren loh plan wow, allah banget ya, ini semangat dari Lesnar Korsik nih sahabatnya memberikan semangat support untuk kita semua pecinta Lesnar yang mana kita harus tetap optimis berjuang Gaskin, tetap kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Berikutnya Perhatikan juga Ada sebuah uangan spesial Dari l2w.id Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan kalimat yang sangat positif Luar biasa banget ya Di sini perhatikan Ada empat langkah mudah menjaga pikiran positif Yang pertama Itu hindari negatif self-talk yang kedua, tumbuhkan sikap optimis, dan yang ketiga, hadapi hal negatif dengan senyuman Yang keempat, selalu bersyukur Tuh, Itu ada empat langkah untuk menjaga pikiran kita selalu positif Para sahabatnya, yuk Mudah-mudahan tentunya kita harus selalu berpikiran positif dan selalu optimis Untuk selalu mendukung yang terbaik, idola kesayangan kita ke kabar berikutnya juga perhatikan ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan ini masya Allah banget ya ada sebuah postingan momen foto kakak bilar nih di garasi mobil wow masih edisi habis kondangan nih sahabat ya bajunya masih pakai baju batik dan di postingan ini ada sebuah kalimat Papa muda baik hati kesayangannya Abang L Rizky Bilar Wow, masalah banget ya Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Stuntawa Putih Anuskor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah kalau lihat garasi Leslar sambil doa semoga bisa sukses juga seperti mereka amin Yuk mudah-mudahan saja kita juga bisa sukses seperti idola kesayangan kita amin Ya Robbal Alamin Dan untuk kabar berikutnya juga ada vitamin bahagia tentunya untuk kita semua Yang disuguhkan langsung oleh teknofi persahabatnya perhatikan Duh gemes banget ya, ini vitamin bahagia banget untuk kita semua Pagi-pagi sudah berjemur aja Ini udah ganteng Abang Elnya Abang El sayangnya Atau nih jangan lupa berjemur Kata Tehnovi bersahabat ya Pagi-pagi sudah berjemur Sudah keren, sudah mandi, sudah ganteng Pokoknya Masya Allah pakai kacamata juga duh. <gimus> gemes banget ya dia muka kembali postingan ini pun Oleh akun Sendal Putih Bilar Kalimat pun dituliskan Masya Allah sayangnya Onti pagi ini Udah ganteng aja katanya tuh Hingga tanggapan